रहे लगे आपा Lalu ke apa? Lagi lagi, lagi siram rambut. Hmm. Kok nggak sekolah hari ini? Kan ini kan dua dua hari libur, satu lagi sekolah. Oh gitu Ini mainan apa ini namanya Main rambut rambut Ini namanya apa Mana? Uh, Barusan tadi Real ini mainan apa Main. Man, Mandi apa rendang, rendang? Rendam oh, Rendam Papa lagi mainan Yang dikandos Oh gitu Ini mm -hmm. itu kaya ya kayak es gimaker ya teman-teman Teman-teman suka es iya nanti jangan benar lo kalau benar nanti tak kasih yang benar kalau bohongan nanti tak kasih yang bohongan kayak gitu oh gitu nanti kalau nggak bohongan nanti dia kasih yang biasa oh, gitu. nih dia tuh jadi apa online atau bikin bisa es krim biasa kok enggak nyawa sih teman. -teman? Es krim biasa. Es krim biasa nanti biar dia sama mama. Mau beli es krim kan buat teman-teman dia yang semua itu. Oh, semua itu. Nah, yang es krim kan. Nah, ini tuh Bagus kan du, du, du, du, du, du, du, du, Habis pipis <siyim> e Uu <suur türkan> <suur twisted> pakai ya, pakai sampah aja ya Dan terus makan deh terus gisih lah emang habis rendam sama mandi lapar mm -hmm. oh lapar apa mau enggak enggak mau lah Pak enggak emang kalau di sekolah jam segini Eh, udah kelewat ya, biasanya makan jajan ya. <tuh> Oke okay lah, kalau begitu. enak gak namanya apa sih tuh wafer wafer apa namanya coklat coklat tanja baju Ya, <laughs> hallo,